Li, oh tole ya itu dek Gigi gini, begitu itu gini. Gue gitu daftar kok. Orang enak, Nen, ini naik nih nanti ini itu gini. Gue dia di sekolah, dia gua apa tole? main Pak. tole pitu Pak. Baken, gitu, tamu -tamu Iyelal, pak. sabar ah. Bocah kok. Ya main game ini sabar kabar solele. lo, Mas, Siap lo, hape Aku boleh itu pernah ketemu nih, Padahal Kok lah. mau ketemu lagi. Ini boleh apa sih, Mas? Boleh pitup loh, Dek Pitup-pitup, engkau launchingnya tanggal 15 Launching? Launching apa tuh, Dek? Launching muncul Launching munculnya, muncul tayangnya Oh, tetapi aku sudah haktar loh, Seminggu aku Ya, Uwis, engkau sabar tau, Mas Mas, sekarang muncul-muncul, nanti coba lagi Ya, engkau Penasaran aku, Dek Aku jari ini <tuk> Nonton Itu duit loh, dek kan lumayan HP-mu ternyata p piku p ku jadi bojoku launchingnya tanggal 15 lah kok bingung boleh aku ku lali di -download aplikasi nih tanggal 5 las pitu piku ya nonton pitup, untuk duit apa enak oh alah alah bodoh tenan ayo rame-rame daftar yo, ojo lali tanggal 15 April launchingnya PITUB nonton pitup, untuk duit mak jos mak nyos Bapak pitu pak Itu loh dek Oh alah ya, sama nama kalian hey, okay. okay, ini, yeah, pura -pura ini. Huh. Ternyata Pitu piku Jadi bujuku launchingnya Tanggal lima olas. Ali <laughs> <laughs> Ali <laughs>